You know? yeah. Oke, okay, pertemuan sebelumnya yang modelnya asinkronos di week 9 um, Itu kalian belajar tentang angular komponen ya Sekedar mengingatkan kembali Angular komponen itu Uh, ya, bagian dari Angular ya, yang yang menjelaskan bahwa setiap uh, bagian dari framework Angular itu adalah berupa komponen. Jadi yang artinya ada komponen besar di dalamnya ada komponen lagi dan anda bisa buat komponen baru. Ya, jadi framework ini sebenarnya bermain dengan komponen. Oke. Okay? Nah, kalau anda lihat uh, minggu lalu kita punya dua komponen ya, produk dan tanggal hari ini masing-masing komponen itu punya life cycle-nya yes. paling paling minim ada empat ada uh, view-nya HTML ada CSS-nya tempat kita bisa mengoprek view yang kita memiliki di HTML uh, default-nya ngosong ya ada produk komponen ts ini untuk testbed aja untuk testing akan dijelaskan nanti ya pada saat materinya muncul Kemudian uh, yang paling penting dari itu semua adalah adanya controller, controller yang mengendalikan bagaimana data muncul di HTML, bagaimana cara mengambil data dari HTML dan sebagainya. Oke, okay. uh, serta kontrol ini juga menjelaskan bagaimana komponen itu diletakkan di dalam uh, view yang lain, ya menggunakan selector ini, ya, pp produk, sehingga kita bisa define, kita bisa taruh itu taruh komponen ini di tempat yang kita inginkan ya dengan tag app product ini ya minggu lalu kita mempelajari ini kita sudah bisa bikin komponen sendiri nah hari ini kita nyoba satu lagi um, angular directive um, uh, fitur dari framework angular ya yakni angular direct directive apa itu angular directive ya <coughs> angular directive ini adalah instruksi atau program atau coding yang kita cemplungin di dalam HTML di dalam DOM dokumen objek model ya. Seperti anda ketahui bahwa HTML sendiri itu bukan bahasa pemrograman, tetapi lebih ke markup language, lebih ke bahasa untuk memodifikasi tampilan. Tidak ada alur logika di dalamnya, gitu ya. Tidak ada apa expressions, apa? apa nggak ada percabangan juga ya nggak ada if nggak ada for nggak ada loop nggak ada expression dan macam-macam itulah kelemahan html ya teman-teman ya sehingga muncul apa javascript untuk mengendalikan alur logika di dalam html ya muncul juga uh, bahasa pemrograman server php site server side yang juga bisa memodifikasi html pada saat di sisi server nah kelebihan dari angular directive dia punya kemampuan untuk melakukan Instruksi atau program di dalam HTML-nya dan kata kuncinya atau keyword-nya itu menggunakan prefix NG, ya NG, ya, um, dan prefix NG ini dituliskan di HTML Anda, dan pada saat runtime, instruksi NG ini akan dijalankan, ya, itu ya kerennya di sana. Jadi, Anda tidak usah pakai JavaScript lagi. Cukup menggunakan Angular Directive directly ke HTML Anda. Ya, sebagai contoh, ini contoh aja nih ya. Ada sebuah div ya, div. Oke, okay. div standar yang isinya itu menggunakan string interpolations mengambil data dari controller sebuah object objek hero.name ya. Jadi ini menampilkan nama, nama hero. Nama hero, nah. Di sini ada bintang ng sama dengan superhero. Nah, superhero ini adalah variabel di controller, variabel boolean lah ya paling gampang. Variabel boolean true dan false gitu ya. Kalau ngif nya kalau Superhero-nya true, ya. Jadi ng ini akan melihat nilainya ini true atau false gitu ya. Jadi kalau ng if-nya superheronya ini true, maka div ini akan muncul. Seluruh bagian div ini akan Nongol di e, aplikasi kalian pada saat rantai, ya, pada saat rantai. Namun, kapa, kalau superhero-nya ini bernilai false, maka div ini tidak akan kelihatan di layar, tidak bakal muncul, ya, tidak sama, sama sekali tidak gerai di layar. Nah, itu ya, itu e, salah satu contoh sederhana penggunaan angular Directive nah superhero ini bisa ditulis dalam bentuk ekspresi ya ekspresi if seperti yang kalian ketahui nah teman-teman ada tiga jenis directive ya eh, apa namanya yang perlu anda ketahui yang pertama adalah Directive komponen ya nanti kita coba lihat ya di slide-slide selanjutnya ada structural Directive yang berfungsi untuk memanipulasi isi dom ya Baik nambah, mengurangi, atau mengubah. ya. Nah, untuk itu kita perlu, contohnya ya, ini kita perlu ng4 dan ngif. Anda mungkin dari sini sudah kelihatan ya, ngif itu untuk uh, pengecekan apakah true-false expression-nya, jika true maka DOM-nya muncul, jika false tidak. Ng4 ini untuk meripit, mengulangi uh, sebuah uh, HTML, sebuah DOM itu berkali-kali, tergantung kom tergantung isinya dan ada atribut directive yang digunakan untuk mengganti tampilan dan behavior dari DOM element, misalkan kita mau inject CSS baru atau kita mau inject style baru itu menggunakan ng-style ataupun ng-class untuk menambahkan class baru di dalam DOM element jadi ada tiga directive e, namun tidak semua kita coba ya, tapi kita akan coba beberapa yang sangat sangat penting dan utama ya, jadi kita akan coba yang pertama adalah ngif ya, untuk melakukan pengecekan di HTML kita. Nah pada uh, ngif ini fungsinya seperti if statement ya tadi sudah saya sebutkan. Jika nilai true maka pain to tampil. Jika ngifnya false maka uh, ini tidak bakal muncul di layar. Kita akan uh, praktekkan dengan mempercantik tampilan. Uh, dari project kita ya. Jadi tolong sekarang anda buka itu JS Command Prompt, uh, lari ke atau masuk ke folder Week 9 Ionic. underscore Week 09 yang kemarin sudah dibuat ya Ionic Week 9. Kemudian kita coba npm start, oke? Okay. Supaya anda dapat gambaran seperti apa sih, gitu ya, akan kita kerjakan hari ini, oke? Okay. Pada saat anda melakukan npm start, maka uh, Ionic akan melakukan building project anda, mengkompil. project anda, ya. Jadi ada semacam uh, compile, compilations proses. Oke, okay. tergantung ya, kamu kalian me build untuk platform apa. Kalau platform paling basic itu browser harusnya tidak terlalu lama. Tapi kalau platformnya itu Android yaitu tadi yang kita sempat bahas ya anda perlu kapasitor untuk itu ya nah ditunggu sebentar oke sambil nunggu ya NPM start dan ya kembali ke produk ya nanti kalian mungkin sudah tahu bahwa ada produk card produk di mana ada dua harga yang nongol Harga produk-price, harga produk dan harga net price, dua-duanya sama, muncul. Nah, kita akan percantik tampilannya, caranya bagaimana. Saat tidak ada diskon, maka yang keluar adalah harga produk yang belum dipotong. Namun jika ada diskon, maka muncul dua harga dengan harga produk tercoret, strike out. ya. Dan juga kode voucher yang dimasukkan, tulisan voucher akan dipakai juga tidak tampil kalau kode vouchernya nggak paling yang dimaksud seperti ini teman-teman ya. Jadi di nya ada harga original, kode vouchernya diisi 007 apply diskon, maka muncul dua harga, harga originalnya dicoret, thread, dan harga yang sudah di diskon. Ya, kalau dari program kita, program saya kasih liatnya, uh, ini ya dari card kita ini. Kemarin kita buat produk name, produk price, dan net price. Net price ini kondisi awalnya sama, disamakan jadi net price sama dengan produk price. Jadi, pada saat dijalankan program kita, itu seolah-olah ada dua harga yang sama: nongol, ya, ada produk price dan ada net price. Oke. Okay? Dan uh, net price sendiri itu bisa berubah nilainya dengan mengapply diskon. Jadi fungsi apply diskon ini dipanggil apabila kita mengklik tombol apply diskon. Ya, ini ada binding event bindingnya, event binding Kalau di klik. Kalau diklik apply diskonnya, maka program ini dijalankan dan anda sudah tahu ngapain ini ya untuk reduce 20% harganya dan kita mendisable buttonnya. Ya, jadi nanti akan ada dua dua produk dan kita akan menggunakan ngif untuk Uh, Mencoret produk yang ada oke okay, ya, balik lagi ke node JS Command Prompt, dan Anda bisa lihat bahwa compile successfully yang perlu Anda lihat pada saat compile successfully ini adalah dia di hosting di uh, alamat apa, udah kelihatan di sini ya, open your browser on http localhost ya, ini alamat untuk melihat hasilnya, jadi kita ketik localhost oke. Okay. untuk melihat hasil aplikasi kita ionic Nah, ini kita klik kanan, inspect, ya, jadikan uh, mobile view ya, seperti ini, supaya tampilannya bagus. Nah, ini ya, ini terakhir yang kita buat. Jadi, ada dua harga: ada voucher akan dipakai kalau kode vouchernya di apply, 007, apply maka dua harga muncul ya masih an delapan juta originalnya dan enam juta empat yang sudah di korting, di diskon oke? Okay? Nah, uh, saya beri waktu, silahkan prepare dulu projectnya seperti ini ya. Tolong dibuka dulu. Uh, yang anda buka apa sih? Node.js command prompt, anda serve, anda start ya, maksud saya npm start. Yang kedua, anda buka Visual Studio Code ataupun uh, Sublime, oke? Okay? Saya tunggu ya. Atau mungkin ada pertanyaan, boleh, silahkan sebelum saya lanjut masuk materi. Oke, silakan, silakan. Iya, saya mau bertanya, aplikasi saya itu, dia keluarnya dark mode, Pak. Jadi, di website, itu keluarnya dark mode, kan, Pak? Ya. Terus, saya play, saya export ke Android, di Android saya kan jadinya light mode. Iya, benar, jadinya light mode. Tapi tulisannya, tulisan, tulisan di bagian atasnya masih warna putih, dia. Jadi, nggak kelihatan kalau yang di HP. Oh, jadi dia masih ngikutin yang dark mode. Nah, kalau tuh kemarin, ya, iya, ya iya. Uh, kemarin ke saya edit jadinya hard code gitu, jadi saya edit biar warna hitam selalu dia yang bagian atasnya, up bar itu. Wa. Kalau di browser tampilnya dark mode di browser, atau? Di browser mm -hmm. secara default dark mode. Dark mode jadi, ya? Iya. Aneh ya, padahal kamu gak ngapa-ngapain kan? gak ada ngapa-ngapain, iya. Tidak oh. nah, ada pilihan juga, sih, Pak, untuk dark mode atau light mode. nya Iya, iya, iya, oh. iya, iya, iya, oke. Okay. Itu mesti diselidiki, sih, ada konfigurasi apa di angularnya, di ionic tempatnya, bukan di angular. Di ionicnya yang nyebabin jadi dark mode. Oh, oke, okay, iya. Tapi aneh, ya, harusnya browser sih yang paling standar, ya. Iya, okay. jadi artinya gini, ya. Waktu kamu jalankan di browser, itu screen-nya gelap dark gitu ya dan teksnya white terang iya. begitu kah iya benar Pak oke okay. tapi ketika build ke APK jadi normal begitu ya iya jadi nah. normal malah tapi tulisannya putihnya di atas masih putih selain itu mau jadi hitam dia oke okay. pada saat nyoba di browser itu kamu udah nyoba yang non apa istilahnya non mobile alias web biasa Uh, sudah, ini ya, pakai web biasa sudah, Pak, ya Sudah tetap-tetapi sama, nah, ya ya Nanti kita selidiki ya, itu, ya uh, Theo, ya, kita okay, mesti, mesti bongkar-bongkar dokumentasinya di IONIC, oke? Okay? Iya, Pak oh, Iya, Pak, misi Pak? Iya yep. Saya mau nanya mm -mm. Kan tugas kemarin itu kan buat di atasnya ini, ya, Pak? Iya, mm -mm. kenapa? Terus, waktu saya uh, buka, pas, iya Hmm. Waktu saya jalanin udah benar Terus di bawahnya kan ada tugas yang ini eh, Ada ada yang ini pak gadget masa ini Apply diskonnya hilang pak Button. Apply diskonnya, enggak bisa di scroll ke bawah hmm, Apply diskonnya hilang? Iya Bentar saya kok jadi lupa Yang tugas biksmian terus suruh, suruh ngapain? Suruh buat Ganti-ganti gambar gitu, Pak. Kalau pencet satu. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya, oke, oke. Itu kalian bisa. Iya, eh, sih. Nggak punya ininya, ya? Nggak punya yang kemarin, ya? Herbert. punya Yang mana, Pak? Mas, ma yang kondisi awal seperti ini punya nggak, Mas? Punya, punya, Pak nah itu itu di dipasang dulu aja maksudnya aplikasi diskonnya hilang itu gara-gara apa ya oh, boleh saya, saya ya boleh boleh mungkin di app di komponen diberi iron app oh, ini darngot juga ya si Herbert ini ya jadi misalnya kalau saya pindah ke sini pak Mm -hmm. kok ilang? Belum dekat kali ya. Ini mana? Mm -hmm. Oke. Okay. Ini apa diskonnya? kayak bawah gitu. Oh, enggak bisa di-scroll lagi ya? Iya. Oke, apa, apa? Komponen di beli -beli coba dimatikan ennunya uh, browsernya apa mobilenya mobile responsifnya di browser maksudnya Pak, ma uh, inspect elemennya dimatikan dihilangin di close kalau bawah sendiri oh. nggak nah, mau ya hilang ya udah coba programmu lihat program Mm -hmm, bawah, bawah. Uh, ion item ion buttonnya coba dimasukkan ke dalam ion item atau bis bisa juga uh, gini gini kamu bikin ion item yang nge-wrap ion buttonnya tunggu tunggu ini sudah selesai lah buildnya di Note js nya coba lihat di Note js nya Note JS, oke okay, ya oke ya di command, oke kompil ya, sudah ya oke coba balik ke programnya mm -hmm. ini, coba ke webmu lagi kalau ininya saya pindah atas pak yang nggak kelihatan buttonnya ini iya, ya oke coba diselidiki dulu di sini, di elemen ini di elemen itu kamu coba expand. Uh, ion content di-expand. App product di-expand. Ada mestinya itu, Ion item tuh ya. Dia nggak hilang sebenarnya. Uh, ini ya, Francisco, siapa ngalami hal yang sama ya? Iya, Pak. Oke, okay, solusinya adalah diberi Ion app ya? Iya, Pak. Di bagian mana, Francis di atas? Di app component, iya, Pak, di atas. Oke, okay. di web semua, begitu? Iya, Pak. Oh, ya, yeah, oke, okay. dicoba dulu ya, ayo deh. Ya. Di app component. Oh, sorry, sorry, di app component, bukan di produk ya. App component.ts di HTML, maksudnya, HTML. Di mana ini? semuanya di wrap pakai ion APP. Ion APP, ya. Jadi ya, situ ya. Nah. Oke, ya. Ini solusi yang elegan ya. <guruh> Daripada kita oprek CSS-nya, teman-teman. Ya, ini sudah. Berada. Thank you Francisco. Ya, makasih Francis. Ya. Makasih, Pak. Ya, thank you. Oke okay, ya, uh, oke okay, ya. Jadi tolong kembalikan ini ya uh, tampilannya. Semoga anda nggak hapus yang yang progres minggu lalu, ya, bukan PR-nya, bukan SS-nya ya. Jadi tolong kembalikan seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan memberikan NGIF ya di dalam HTML-nya. Jadi kita buka uh, di product press ini. Anda bisa lihat di sini Anda tambahkan bintang ng sama dengan petik-petik seperti ini. Oke. Okay. ng if apa yang kita cek? If-nya adalah apabila net price dengan product price itu tidak sama. Sebenarnya saya katakan sebelumnya Net price itu disamakan, kondisi awalnya disamakan dengan product price. Oke, okay. kapan dia berubah? Pada saat kita apply diskon, net price-nya di-reduce 20%. Sehingga kita mau tampilkan versi product price yang dicoret, ya, dicoret. Oke, okay. untuk bikin coret itu gampang, Anda tinggal tambahkan S atau strike through, HTML strike through, yang mengupdate atau nge-wrap. Rupiahnya ini ya. Nah, jadi anda bisa lihat ya ada S di depan Rupiah dan ada S di belakang Produk Price. Jadi ini kondisinya akan dicoret. Sebelum saya uh, isi NGF-nya, coba saya tampilkan di layar dulu ya. <tuh> ini NGF. dulu sebentar ya. ya ini maaf ini tadi saya keliru ya tambahin true ya kasih true gitu ya ng-if true oke okay. ng-if true oke okay. kalian isi ng-if true kemudian tunggu beberapa saat sampai compound successfully kemudian dicek maka kalian akan lihat dua harga tetap muncul dan ada coretan, coretannya ini disebabkan oleh S tadi yang kita tambahkan, oke. Okay. Nah, ceritanya sekarang adalah dengan NGIF kita cek apakah net price ini sama enggak dengan original price-nya. Jika sama, maka yang harga atas ini jangan ditampilkan, sudah dihapus, oke. Okay. Di-remove atau tidak ditampilkan, tapi jika berbeda net price-nya kena diskon, seperti contoh ini, ya. 07 apply. Nah, ini kan beda, kan? Net price-nya berbeda dengan original price. Maka, uh, si original price-nya kita tampilkan dan kita coret. Dengan demikian, programnya, true-nya ini bisa Anda ganti dengan uh, net price. Tidak sama dengan produk price. Ya. Jadi either ini bernilai true atau false, ini akan menyebabkan apakah paragraf ini nongol atau tidak. Simple, gitu aja simpan dulu ya. Jadi net price tidak sama dengan produk price, maka paragraf ini akan nongol, muncul. Tapi net price dengan produk price-nya sama, paragraf ini tidak akan muncul, sehingga yang muncul hanya net price saja. Oke okay, ya itu ya. Jadi kita lihat hasilnya, teman-teman. Di sini. Nah, yang Anda lihat hanya satu harga, yakni harga net price. Setelah Anda apply diskon 0.07 apply diskon, maka harganya harga original price-nya dicoret dengan kondisi strike through ya. Bisaan bayangkan ya. Anda lakukan ini tanpa perlu campur tangan JavaScript ya. Kalau kalau tidak pakai angular ya framework misalkan di framework seven biasa maka harus bermain-main dengan jQuery-nya ya, untuk mengedit atau memodifikasi DOM memberikan strike through seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ya kelebihan dari Angular dari salah satu kelebihannya. Silakan dicoba dulu. Oke Theo. ya. Uh, SRC IMG URL. Uh, Kurang lebih sama ya, Theo. Ya, kurang lebih sama. Perbedaannya hanyalah eh, ini ya. Yang atas itu, yang SRC MRG URL itu dinamakan string interpolations. Yang SRC bawah itu property binding-nya. Attribute binding atau property binding. Oke. Okay. eh Sorry, sorry bukan property binding-nya. Property binding itu ada kurungnya. Oke, okay, ada ng-modelnya atau gimana. Ini maksud saya Neo ya. Jadi gini, kalau kamu kasih kotak-kotak siku, ini kita sebut sebagai property binding. Biasanya dipakai untuk sesuatu yang eh, apa? atribut-atribut yang melekat pada suatu komponen HTML. Ya atribut loh ya. Property kayak, kayak kayak ini. Dia read only atau enggak? Dia disable atau enggak ya? Itu atribut ya. Contoh yang lain atribut lain apa misalkan? Um, input Input type dia itu bentuknya text atau number atau apa, nah itu contoh atribut. Sedangkan kita bermain-main dengan interpolations ini biasanya untuk value, untuk mengisi nilai gitu ya, men menampilkan informasi nilai value informasi informasi dari controller ke HTML. Makanya kayak product name ini lebih lebih cepat kalau kita pakai uh, ini. Pakai interpolation ya, dan memang peruntukannya untuk itu. Nampilkan sesuatu info, tapi kalau mau pakai yang data database, bind, property binding, pertanyaannya: "H4 ini nggak punya property binding untuk value enggak?" ada. ya, karena value-nya dia di update ya di web dengan H4 ini. Lain ceritanya, kalau kalian punya input elemen, input elemen ya, kayak contohnya ion input ini ya. Misalkan di ion input ini kepingin. Atau button juga bisa Pengen ada value-nya Maka bisa dibindkan Property binding ke value Yaitu contoh sekilas Ya kemarin ada tiga binding ya uh, String interpolations Kemudian ada Property binding dan Ada event binding ya, Contohnya ini Serta ini ini yang kemarin kita coba Untuk uh, two-way binding juga Oke okay ya itu Nah kalau sukses, Anda akan dapatkan hasil yang serupa. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba ng-style, teman-teman. Ya. Ng-style ini eh, digunakan untuk mengoprek tampilan CSS element DOM. Ya, ng-style. Kalau ng-class itu gunanya untuk menginjek suatu kelas. Biasanya, misalkan eh, nama kelasnya red color, begitu ya nama kelasnya dan anda punya CSS yang associate dengan red color jadi ketika kelasnya di ke suatu HTML maka elemen tersebut akan otomatis menggunakan kelas yang ada yang kita define di CSS-nya yaitu hanya perbedaan sederhana antara style dengan kelas ng-style itu tidak berdiri sendiri biasanya dikombinasikan dengan property binding jadi ng-style itu dia uh, kalian bisa tulis seperti ini oke? Okay. Kemudian diikuti dengan CSS-nya, ya, pro uh, object CSS-nya, color red, white dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaannya muncul, loh, Pak, kalau gitu ngapain kita repot-repot pakai ng style begitu kan? Padahal di HTML kita bisa aja tulis kayak begini ya, menggunakan inline CSS. Kalau anda masih ingat ya, ketika belajar web programming, jadi kita injek aja CSS-nya pakai gitu, gitu ya ngapain repot pakai ng style. Nah, e, jawabannya adalah karena ng style dapat membuat app lebih dynamic ya artinya kita bisa kasih sesuatu di dalamnya supaya tampilannya e, lebih lebih e, apa namanya? lebih efisien ya. Jadi e, apply apply-nya apply nggak cuma di satu HTML saja, satu elemen saja. Nah, e, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, kita akan tambahkan dua button. Button small size dan button uh, uh, maximum size ya. Jadi ada button untuk untuk mengurangi dan button untuk menambah. Button ini akan dipakai untuk memperbesar dan memperkecil teks di dalam aplikasi Anda. Jadi kalau plusnya diklik maka teksnya membesar, kalau minusnya diklik maka teksnya mengecil. Simple, sederhana seperti itu. Dengan demikian kita bisa gunakan ng style ke dalam elemen-elemen yang memiliki teks di dalamnya ya agar dia bisa punya uh, associate dengan CSS font size ya jadi uh, semua yang melekat dengan ng style ini akan terupdate sesuai dengan uh, apa yang kalian klik di sini entah dia kalian klik plus atau negatif oke okay? Jadi kita tambahkan ini ya di atas card -nya. Sekarang buka kembali ke HTML di atas card. tadi sarannya Franciscus kita beri kita web dengan ion app. Ah, sorry, bukan di sini ya, maaf. Bukan di sini, tapi di app component. component nf simpan. Oke. Okay balik ke html-nya produk ya di atasnya ini kita beri dua buah uh, button ion button ion main button plus ini saya kompas negatif oke okay. ada dua buah ion button plus dan negatif ada satu atribut size small seperti ini. Oke. Okay. Untuk penjelasan lebih lengkapnya Anda bisa lihat dokumentasi tentang ion button. Oke, okay, kita punya dua tombol ini, simpan dulu. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ada dua tombol plus dan negatif. Kalau plusnya diklik, kita akan memperbesar tulisan yang ada di dalam card. Kalau negatifnya diklik, kita akan memperkecil, ya tulisan di dalam card. Tentunya itu semua tanpa campur tangan uh, JavaScript. Ya, kita buat tanpa campur tangan JavaScript. Nah, Pertama-tama uh, tambahkan ng style di dalam elemen yang ingin Anda ubah ukuran fontnya Oke. Okay? ng style yang ingin Anda ubah ukuran fontnya Jadi kalau mau Anda ini saya belum nyoba sih. Anda bisa apply-kan di ini ya di kontennya langsung untuk merubah seluruh isi font saya cek dulu ya net price tidak boleh ya terserah ya mau apply di net konten atau satu satu kayak gini silahkan mungkin di ini aja ya di ion card kontennya uh, property binding ng style sama dengan sama dengan nah petik-petik begini di sini kita aplikakan uh, CSS-nya ya CSS-nya secara inline tetapi menggunakan format uh, objek. Bukan format CSS inline yang Anda sudah pelajari tapi gunakan format objek. Yakni diawali dengan kurung-kurung awal, buka, dan kurang-kurung awal, tutup. Di dalamnya, kalian define um, ini, apa namanya, Uh, atribut css yang mau diubah serta value-nya apa ya kombinasinya seperti itu bisa lebih dari satu dan dipisahkan dengan koma jadi kita define dulu kita tentukan dulu apanya yang mau diubah dan value-nya apa yang sederhana di sini kita hanya sekedar mau ubah font size-nya oke okay, font size seperti ini font size-nya kita rubah oke okay. Kalau oh, dirubah berapa pt ya font size itu menggunakan satuan satuannya macam-macam ada satuan point, ada satuan em ada satuan pixel ya di sini kita menggunakan satuan point, 10 point size nah angka 10 ini ya sepuluh poin ini kita mau uh, dinamik ya kita mau atur itu sebagai sesuatu yang dinamik dengan cara menyimpan informasi angka ini ke controller ya ke dalam controller 10pt oke okay. jadi artinya di di controller silakan anda pindah dulu ke controller ini ya kalian tambahkan font size number sama dengan 10 oke okay. silakan ditambahkan font size titik 2, number jadi kita punya sebuah variable font size number sama dengan 10 yang angka ini bisa berubah berubah Ya, kalau kita tekan tombol plus dia naik 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau kita tekan tombol minus dia akan turun-turun dan seterusnya. Ya, kita siapkan sebuah variabel font size. Simpan dulu. Oke, sudah ya. font size number. Balik ke HTML. Angka 10 ini Anda bisa hapus dan Anda Uh, ubah dengan font uh, size plus PT. Oke, okay. seperti itu. Kalau Anda lihat sekarang, uh, memang belum kelihatan perubahan ya. Nah, habis gini ya, jadi kita sudah. Uh, uh, adjust ng style untuk keseluruhan item di dalam ion card menggunakan font size css nya dan mengacu ke suatu variabel di controller namanya variabelnya adalah font size nah, sekarang kita do something dengan dua tombol ini tombol plus dan tombol minus nah itu ngapain nah kita bisa ini ya kita bisa gunakan Even binding, klik begitu ya. Even binding, klik sama seperti kita gunakan apply diskon. Anda boleh bikin function dulu, boleh atau langsung aja ditulis di sana juga boleh ya. Nggak harus bikin function kayak apply diskon ya. Kalau mau dibikin function, mesti bikin function uh, change fonts ya, ubah font gitu ya. Tapi di sini kita bisa langsung lakukan. Jadi, misalkan yang tombol pertama, tombol plus, kita kasih even binding, namanya klik terus ngapain di dalamnya kita lihat font size-nya ditambah font size sama dengan font size plus 1. Ya kita tambah font size-nya copy aja ke sini font size sama dengan min, sama, min, min 1 ya, font size sama dengan font size min 1 jadi kalau yang atas di plus font size-nya yang bawa ini di negatif font size-nya. Karena kita bayangkan juga dengan ng style yang ada di sini ya di properti bayangkan dengan ng style di sini, maka ukuran dari ion card content itu akan dynamic ngikutin ukuran font size-nya. Mari kita lihat eh uh, ini reload. Nah, ini sepertinya nggak bisa diaplikan ke card ya. Enggak berubah, oke okay deh. nggak bisa diaplikan ke card. Oke, okay, kalau memang demikian, ya ini saya coba dulu ya. Saya pindah posisinya ke H4, Oke, okay, Tunggu ya, saya coba pindahkan ke H4. Oh ya, baru bisa. Sorry ya. Jadi, teman-teman memang nggak bisa diaplikan ke card konten ke parent. nya kita aplikan ke... Ini ya, ke H4. ya h4. Jadi Anda bisa copy, lalu paste ke paragraf. Paste ke paragraf juga. Ya, seperti itu. Jadi kita pindahin ng-stylenya ke masing-masing. Ke H4, ke paragraf P, untuk produk original dan net price-nya. Hasilnya, kalau Anda klik plus, Eh, sudah disimpan, belum Oke, okay. Ya, bisa ya. Nah, maunya membesar. kecil. Termasuk juga yang diskonannya itu harusnya sama. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, okay. jadi itu penggunaan ng -style untuk mengoprek tampilan yang ada di DOM Anda, dan Anda bisa bikin sesuatu yang dynamic di sana. Oke, coba dulu, teman-teman, sebelum saya lanjutkan. Mau nanya? Ya, baik, silakan, silakan. Ini kalau saya bikin plus minus dan plus minusnya nggak muncul Pak malah nggak muncul apa-apa. Boleh saya cekin Pak? Boleh boleh boleh. Nggak muncul apa-apa itu uh, gagal compile tuh biasanya. Oh. Mm -mm. Dan itu diinspek harusnya kelihatan errornya. Coba dihidupin itu ya itu. I button saya small ke kliknya salah. Sorry sorry sorry, Jefan kelihatan tadi klik. Uh, kamu coba lihat contoh ayam Button Baten tuh nggak di programnya, di programnya. Kamu buka, kamu buka visual Studio code-nya. Nah itu ya, di bawah kode voucher itu kan ada apply Button tuh, ada klik ya, apply diskon. Keren? Iya. Nah kliknya kan di update, kliknya kan di update. Nah gitu, berarti font size belakang tuh nggak perlu kurung. Ya, oke okay, sip. Ya itu gagal compile biasanya kalau blank screen seperti ini. So, masih ya? Coba konsolnya diklik. Konsol, konsol, konsol. Nah ini uh, error apa itu? Tak kelihatan. Git, font size, font size plan satu. Er, uh, void element do not have end tags. Do not have end tags coba lihat programnya lagi oke okay. udah benar sih udah benar ini oke okay, simpan dulu deh iya pak coba reload lagi Webnya di reload Cbr-nya ada slash. Iya betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayam buttonnya ini sebenarnya ini ayam button saya small. Klik uh, sama dengan font size font size minus satu. Eh, uh, ya oke, okay, coba reload lagi. oh Ini. Oke, okay, thank you ya. Ya, bisa ya, oke. Okay. Like, uh, NG install is an in unknown property of ham. Coba lihat lagi, NG installnya itu salah ketik, S-nya besar. NG, S-nya besar. Ya, seperti itu, simpan. Sama ya, NG if I-nya besar. NG-nya kecil, I-nya kecil besar ya, sama. Ya udah. itu Oke, bisa dipakai. Ya. Oke, okay, thank you. Oke, okay. uh, okay, itu ya teman-teman. Jadi uh, penggunaan ng-style. Anda bisa kreatif menggunakan ini untuk uh, mengoperasi uh, webnya. Oke, okay, baik. Nah, sekarang ng-4. Nah, ng-4 ini yang, yang keren ya menurut saya. Karena dia punya kemampuan untuk melakukan looping pada sebuah elemen DOM. Jadi misalkan Anda punya card, Anda bisa loop card itu menjadi berkali-kali dengan kita supply data dari sebuah array. Oke, okay? Kita supply data dari array, dia supaya bisa loop berkali-kali. Nah, ini keren. Oke, okay, pertama-tama kita harus punya array dulu, teman-teman. ya. 4 butuh array untuk lakukan loop. Pertama-tama Anda copy produk ini ganda ya, copy paste ke komponen ke apa sorry ke controller ya saya sudah cat saya tuliskan dicat jadi cemplungin ke controller Anda cuman masalahnya kita nggak punya jpeg jpegnya ini loh, ya jpeg jpegnya ini nggak punya jadi ini di replace saja, ya Redmi Note blablabla. kita replace dengan placeholder image yang ada di produk image atas ini kalian copy Uh, di control V begini bisa bisa teman-teman saya ya nah sementara dikinikan dulu nah oke okay, ya jadi kita uh, apa itu menggunakan image dari internet ya cuman uh, kalau kalian pakai URL yang sama maka gambarnya akan sama terus ya Nah, kebetulan place image ini punya URL yang bisa mengarah ke gambar statiknya, jadi nggak, nggak di random ya. Kalau Anda tulis seperti ini, dia akan memunculkan sebuah gambar acak Tapi kalau dalam satu kali pengambilan, ya selalu satu kali reload, maka akan muncul gambar yang sama. Oleh karena itu, kita bisa nambahkan di ekornya ini, slash 1, slash 2, slash 3, untuk ngambil static image dari pool yang disediakan oleh press image. Press image ini kan tekniknya adalah dia punya gambar statik banyak, kemudian di random. Gitu ya? Nah, kita bisa paksa untuk nge-reload gambar static dengan memberikan kode angka di belakangnya. ya Satu dari gambar lima dan seterusnya. Gak tahu sampai berapa jumlahnya. Oke ya, jadi ini tolong tambahkan, saya coba copas lagi ke zoom chat, Itu ya, tinggal di Anda pasang. Nah, kita sudah punya array of product. Kalau Anda perhatikan, array of product ini, uh, array itu di, uh, dikondisikan atau ditunjukkan dengan adanya kurung siku, dan masing-masing di dalam array itu adalah kurung kurawal yang merujuk kepada produk, sorry, objek maksud saya. Uh, ini pertemuan ke berapa ya, ke wikah 8 kali ya, bahwa di uh, TypeScript kita bisa membuat sebuah Produk sebuah objek tanpa perlu bikin kelas ya. Jadi ini adalah sebuah contoh sebuah objek tanpa ada kelas. Di dalamnya ada property, ada atribut atau uh, property yang melekat di produk ini, di project objek ini, objek ini. Ada name, ada price, ada diskon, dan ada URL. Nah ini ada, di Anda ketahui ya. Ada empat objek, empat property yang melekat pada masing-masing objek. Nah, kita akan gunakan ng4 untuk melakukan looping sebanyak berapa kali ini? Lima kali, agar, kalau Anda balik ke HTML, agar ion card ini akan diluping sebanyak lima kali juga. Oke, okay? cara nulisnya, Anda pick, anda coba buka HTML-nya, di ion card ini kita mau looping ion card-nya, Anda ketik ng4, Nah, ini kayak for each ya. Let product of products ya, kayak for each kalau Anda pernah pelajari itu sebelumnya. Product of products. Oke, maksudnya bagaimana? Pertama-tama kita define ng4 di ion card yang mengindikasikan saya kepingin ngeluk Ion card ini seluruh ion card ini saya mau lihat. Nah, led product artinya kita punya sebuah variabel baru. Ini boleh diganti a, boleh diganti b, terserah kalian. Ya, tapi supaya lebih bagusnya adalah kita gunakan bentuk plural, singular dari bentuk jamak products ya. Nah, led product ini adalah variabel singlenya of products. Products ini adalah variabel nama array yang kalian sudah buat ini kan. Nama arraynya adalah Product. Jadi itu ada alasan kenapa kok ada S di sini, ini karena isinya banyak produk Sehingga di sini kita nge dari isinya produk, kita nge-for isinya produk Dan nilainya, setiap record-nya, setiap datanya, itu bisa kita akses menggunakan produk ini Nah, sementara Anda buat seperti ini dulu, e, isinya nanti aja dipikirkan Mari kita reload atau kita tampilkan di layar Oke okay, Oh saya lupa bintang kayaknya. Ya, maaf maaf saya lupa bintang ya. NG4, NG diberi bintang. Oke, okay. kasih bintang asterik di depan NG4. Simpan dulu. Mari kita uh, reload kembali Ionic app nya Dan anda lihat ya. Oh, sorry, gambarnya kok sama semua ini ya. Oke, okay. kita reload app-nya. Dan Anda akan lihat ada 5 buah card. Ya, 5 buah card yang kita loop. Oke. Okay. Oke, okay. ya sudah, biarkan aja ini. Oh, bukan gambarnya sama semua. Karena gambarnya memang belum river ke sini ya, teman-teman ya masih menggunakan gambar dari produk image. Nah kita akan ganti one by one. Pertama adalah uh, gambarnya produk image ya. Produk image ini meng masih menggunakan variabel produk image. Padahal kita mau refer ke produk image yang ada di masing-masing array ini yang diberi properti url. Nah cara mengakses url bagaimana? Anda tinggal mengganti produk image dengan produk ini ya produk ini dot url ya produk dot url oke okay. hasilnya nah ini baru gambarnya beda-beda oke okay. satu dua ada yang sama juga ini kalau sama Anda tinggal ganti angkanya ya oke okay. nah ini produk image produk e, url. Nah, sekarang produk namenya. Untuk produk name, kalian bisa lihat bahwa name itu menggunakan property name. Berarti Anda ketik produk.name Load Jadi namanya udah nggak gadget masa kini lagi, tapi udah menyesuaikan dengan isi ray -nya. Ada Realme, ada Oppo, ada Samsung Galaxy, Redmi Note, iPhone X, dan sebagainya, oke okay. kemudian uh, nah, yang dirubah adalah produk price dan net price-nya oke, okay. produk price dan net price-nya kenapa? karena kalau uh, ini ya, uh, kalau terutama yang net price itu udah nggak pakai kita nggak pakai eh, diskon perhitungan di apa diskon ya kita gunakan diskon yang ada di sini DIS, DISC ada 10 15 ada cuma 0 dan seterusnya oke okay. pertama-tama adalah di bagian NGIF eh, kita tampilkan diskon yang tercoret dengan kondisi jika diskonnya lebih besar dari 0. Jika kondisinya adalah diskonnya lebih besar dari 0, maka tampilkan kondisi tercoret. Kita bisa buat ini dengan cara menghapus. Uh, kalau mau Anda amankan dulu somewhere ya, codingannya, ya di-save dulu di tempat lain. Ini saya hapus, saya ganti dengan uh, product.discount lebih besar dari 0. Ya. product.discount lebih besar dari 0. Coba dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi coretannya akan muncul apabila produknya ke diskon. Kecuali Samsung Galaxy S10 yang diskonnya 0%. Yang lainnya didiskon. Seperti itu. Jadi uh, ini kok ya, seperti itu ya. Jadi kita ngifkan untuk semua produk yang ada diskon lebih besar dari nol, maka kita tampilkan harga produk yang dicoret. Nah, produk dot price-nya ini eh, kita bisa refer ke produk price, ya. Masing-masing ada harganya sendiri-sendiri. Jadi ini kita ganti produk oke okay, ya, produk Simpan dulu, di-reload lagi maka Anda akan melihat eh, sekarang harganya beda-beda. ya Ada yang rp atau Rp1.400.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Okay? Nah, yang belum dirubah adalah yang net price. Net price. Untuk net price, ini kalian bisa eh, gunakan function, atau Anda bisa langsung lakukan rumusnya langsung di tempat ya langsung di uh, sini ya produk price dikurangin atau dikurang dikali langsung satu dikurangi diskon itu bisa juga ya alternatifnya produk dikali produk seperti itu ya jadi ini saya hanya mengcopy Rumusnya apply diskon, ya. jadi apply diskonnya sementara nggak dipakai. Teman-teman, ya tombol kode vouchernya sementara nggak dipakai. Produk dot kali produk diskon, sehingga net price-nya itu harga yang telah didiskon sesuai dengan nominal diskon yang ada di masing-masing produk. Ada 10% kah? Ada berapa persen? Nah, ini Anda bisa lihat sampai ke bawah. Oke, okay. ya, seperti itu. Nah. baik itu ya, itulah NG4 man -man ya jadi dia berfungsi untuk ngelook ion card mengelup enggak, ion, enggak hanya ion card Anda mau ngelook apapun bisa ngelook tombol, tombolnya mau dibuat banyak, ngelook uh, row tabel THTH -TH gitu ya, misalkan saya punya tabel ada TR nya gitu kan TR, TRTD, nah itu mau dilook, ya silahkan gitu ya lebih efisien menggunakan cara seperti ini. Nah, mengakses indeks. Kadang-kadang pada saat kita nge kita kepengen mengakses indeks dari loop-nya. Maksudnya indeks itu iterasinya. Ya, iterasi ke-1, ke-2, ke-3. Misalkan kita nampilkan, mau menampilkan angka, begitu ya. Produk ke-1, produk ke-2, produk ketiga. Nah, caranya bagaimana? kita bisa tambahkan let i sama dengan indeks di setelahnya let product of products jadi kalian kasih titik koma let i sama dengan indeks seperti itu oke yang ini saya terjadi jari ya let i sama dengan indeks dan kita mau tampilkan nomornya caranya adalah anda bisa gunakan chip ion chip ya ion chip mungkin di atasnya uh, apa itu gambar ya ion image ion main chip kurung-kurung uh, plus 1 supaya tampilnya bukan dari nol tapi dari satu dua tiga dan seterusnya hasilnya adalah anda lihat ada chip kecil di situ satu dua tiga empat dan seterusnya oke okay. Kita gambarnya random teman-teman jadi percuma aja kita ngasih angka di belakang ini ya <laughs> oke okay deh jadi i plus satu chip di sini kemudian Uh, ya i ini diambil dari let -I sama dengan indeks. Oke, okay, silakan dicoba dulu. Jika ada error, bisa bertanya. Oke, okay. Oke okay, Theo. Theo nemu placeholder lagi ya, Theo? Iya itu bisa dikasih oh, kostum, uh, text ya oh, juga. Oh bisa dikasih teks juga ya? Iya. Oke uh, oke. Okay, okay. Yang placeholder ini kayaknya nggak ada gambarnya deo ya? Iya cuman berapa cuman kali teks ya? Iya. Oh, oke. Okay. Ya boleh boleh. Boleh deh. Ini kayaknya yang placeholder ini nggak ada gambarnya hanya teks berapa kali berapa begitu ya. Dan ada teks uh, apa? Teks teks yang muncul di layar. Thank you deo ya, bolehlah seperti ini. Placeholder banyak ya teman-teman ya. Ada dummy apa itu? Dummy image, ada placeholder it, ada placeholder.com ini dan sebagainya ya digunakan untuk daripada capek-capek cari gambar begitu ya. Nah, oke okay, silakan ada ada pertanyaan lain? Saya mau tanya, Pak. punya saya ya putih lagi, Pak. Ya, coba di share screen. Baik, konsol, konsol, konsol. Uh, template use uh, di di Uf Unescape kurung kurawal kalau kurung kurawal kah, benar. Um, coba lihat lagi uh, di programnya. Turun coba, saya curiganya produk kelas itu ya, tapi enggak sih enggak. Uh, Ndar ya, paling cepat coba kamu cut dulu, mulai dari H 4 sampai P, di Oke, okay. kontrol X ya, kontrol X, kontrol X aja. Simpan. Oke okay, coba di reload Nah berarti bukan di situ ya masalahnya ya End of all In your template use to escape it Cover button cover disable Oke okay, coba let lagi Control V lagi Ya coba ini ada sesuatu di bawah ya voucher kode voucher akan dipakai Floating kode voucher Nggak, enggak, enggak ngubah-ngubah ya bawah itu ya, Mas ya. Jalang. Enggak. Tapi tadi saya nambahin ION GP ini. Naik coba naik atas. Oh, itu nyalain index-nya belum kamu. Net product of products di NG4-nya. Mm -hmm. Titik, titik koma di belakangnya enggak, enggak, enggak. enggak. Di belakangnya products itu. Kasih titik koma, semi semikolon ya, bukan koma, titik koma di belakangnya products di dalamnya string mas ya oke okay. kamu ketik lagi let tetap di dalamnya string ya tetap di dalamnya string ya let i e, uh, sama dengan index ya coba simen kasih simi kalian juga Pak. boleh Loh, bukan bukan di situ saya makalonya okay. ya oke okay, itu ya uh -uh, oke okay, coba lihat lagi isinya uh, programmu berarti -E sama dengan indeks oke okay. coba uh, mulai dari ayat chip sampai paragraf p voucher dikat dulu Termasuk komenmu di atas itu di-cut dulu. Mari, ya itu. Cut dulu, sentara. kontrol x simpan. Ya oke, okay, aman ya. Oke, okay, sekarang balik lagi ke programmu. kontrol v eh, Komennya dihapus dulu. Di-cut dulu komennya. Simpan, di -load. Oke, okay. okay. balik lagi. Control V, ion chip -nya. coba di hadus. Ada, ada apa yang salah dengan ion chip kontrol X? Oh, ion chipnya nya kurung-kurangnya satu ya? Iya. Nah, itu. Coba balik lagi. Nah, itu kurung-kurangnya dua. Sering interpoliskan -in kurung-kurangnya dua. Nggak kelihatan tadi. Oh, iya. okay. ya. Oke. Oke, okay, Jevan. Thank you. <coughs> gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang eh uh, apa? Anda bisa cek di konsol untuk melihat error-error yang muncul, oke? Okay. Nah. So, memang ada dia. Indeks, nah itu ya, jadi sampai segini dulu perkulian kita. Tapi uh, untuk waktu sisa 1 SKS ini, Anda saya beri latihan, ya, exercise, dan dikumpulkan. Oke, okay. um, kembali lagi ke card produk habis sebelumnya. Tampilkan properti spec dalam bentuk array, dalam pres, dalam array produk, ya, bentuknya nested array. Jadi gini, teman-teman, saya kasih contoh, ini saya copy ya spec ya. Jadi selain ada name, ada price, ada URL, kita tambahkan spec. Silakan Anda buka di controllernya. Nah, di bagian ini, di bagian produk ini tambahkan spec spesifikasi ya. SPNC 2 ini kita punya sebuah array. Array lagi di dalamnya. Jadi atribut spec ini berisi array. Ya, oke, okay, Cecilia, sebentar ya. Nanti uh, boleh saya screen. Jadi, ada spek isinya, uh, apa, isinya atrib, uh, spesifikasi dari HP-nya, dan bentuknya array of string. Ini silakan dikopas speknya ini ke setiap-setiap setiap produk yang ada. Oke okay, ya, Anda kopas ke setiap produk. Yang Anda mau diganti, ya boleh. Nggak diganti, ya nggak pokok. Oke, okay. oke. Isinya mau ganda ganti, boleh. Enggak diganti, enggak apa-apa. Oke, 4 GB Snapdragon, dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah menambahkan show more. Ya, jadi, nambahkan tombol show more di masing-masing produk, di masing-masing card show more button. Kalau show more diklik, kalau show more diklik, Anda tampilkan bentuknya tiga buah radio button seperti itu. Dan masing-masing informasi dari radio button, oh radio button, sorry, bullet point maksud saya, bullet point, masing-masing isi dari bullet point ini, itu menggunakan, mengambil data dari array ini ya, cara bikin bullet point di HTML gimana? UL, LE ya, UL, LE, itu ya caranya. Oke, okay, hinsinya adalah gunakan ng4, untuk mengiterasi isi dari spek setiap produk, artinya Anda akan punya ng4 di dalam ng4, begitu ya. Jadi isi spek sebenarnya sudah tercipta di html. Oke, jadi kalian kalian pertama-tama akan kalian, kalian buat adalah coba pakai ng4 untuk ngefor spesifikasi dari HP-nya, ya, munculkan dulu semua. Oke, dan ini diletakkan di suatu kontainer, ya, misalkan div. Gitu ya, atau UL boleh pakai UL hanya saja dibuat tidak terlihat ya karena ceritanya kan kondisinya nggak terlihat di awal oke okay. baru diklik baru muncul nah gimana caranya bikin dia tidak terlihat secara dynamic maka anda bisa gunakan ng if untuk mengecek suatu variabel apakah dia bernilai true atau false jika true maka list pack di atas nongol. ya jadi kalau an nya dia variabelnya true maka UL ini nongol, ULL ini nongol jika bernilai false maka tidak ditampilkan. Kemudian Anda bisa ban klik button-nya ke show more untuk mengubah nilai variabel tersebut. Silakan caranya bagaimana terserah kalian ya. Oke, kapan dikumpulkan hari ini paling lambat jam 11 malam ya, jam 12 malam. Perhatikan tanggalnya di deadline-nya di uls, oke. Okay? Yang kalian kumpulkan, jangan seluruh project, jangan disip project ya. Jangan mensip seluruh project karena ini ukurannya bombastis, besar. Ya, Makanya yang dikumpulkan itu hanya app-nya aja, ya. App-nya ini kalian sip boleh. Kalau mau lebih hemat lagi ya, apa? Produknya aja yang disip boleh juga, ya. Jelas sampai sini ya, teman-teman. Oke, okay. okay, balik ke saya lihat bisa share screen. Ya Pak. <kuh> uh, Apa dapat terlihat? Sudah sudah. Uh, ini udah saya tambahin tadi yang font size tapi jika diklik dia nggak ada. Tidak respon uh, ya? Perubahan, iya. Oke, mau lihat di controllernya konsesnya sudah ada belum? Sudah. Iya, Pak. Di oh, controller, di controller. Kontrol. itu berarti mana? Itu? Ya, itu betul, TS itu. Konses number sama dengan 10. Oke, sudah hmm. ada ya. Balik ke HTML-nya coba. Konsesnya <tuh> anu yang di button size itu nggak boleh langsung di plus ya, tapi disimpan lagi. Coba kamu lihat button size small, klik font size plus 1. Itu nulisnya adalah, yang betul ya, font size sama dengan font size plus 1. Teman-teman ada yang nyoba, plus sama plus sama dengan 1 langsung bisa nggak? Tadi saya coba nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak harus kayak gini ya. Payah sebenarnya. Oke okay deh. Iya, Ya, ya makasih, itu ya. Oke. Okay. Karena kalau nulisnya font size plus 1 doang, itu e, bingung ya. ya Dia bingung mau, mau disimpan di mana hasilnya. Oke, okay, jelas sampai sini, teman-teman? Ya. Apakah cukup jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih tadi ada beberapa, ini ya, beberapa masukan dari teman-teman ya. Tadi ada, eh, diskus ya ion app betul ya kalau pakai ion app, di app komponen jadi rapi itu solusi yang elegan ya menurut saya oke Theo uh, ini ya Theo membantu di holder ya dan beberapa itu ya thank you Theo ya dan teman-teman lain oke okay. uh, silakan dikerjakan ya untuk tesasnya Uh, ini segera dikumpulkan juga. Kalau gak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri teman-teman ya. Yang belum absen neo, tolong absen neo dulu. Oke, okay. nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Dan uh, recordingnya akan saya upload hari ini juga. Selamat pagi semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih pak. Terima kasih. pak Thank you, thank you. You. Terima kasih pak. Yeah. Well, I miss you now